Oh, kamu ngerti apa yang kau fikirkan kini Oh, berkelan sengaja cari jati diri Lihatlah kau kesana kemari Oh, kemana hembus angin tak terbebani. Saling merangkul kawan, tekat tidak Sisa dawa untukku, satu sisa